sekarang kita guys kita lagi mau pasang bubu payung ya guys, ya Yo. kita pakai bubu payung mau jebak ikan guys ikan ikan cupang nah ini kita lagi siapin bubu payung ya kemana nah, kita siapin bubu payung guys kita mau jebak ikan-ikan cupang ikan ikan liar ya oke, umpana-umpana apa pak kris, bang kris pak cacing pak <tuh> oh, ya, cacing ya. lu mirip sini kris, apa kris yang kata anak bis tiktok itu ceklek ceklek si cengklek cengklek hahaha tiktok cengklek itu gas cengklek gitu lah ya guys ya jadi spotnya nih di spot yang lama nih yang pernah kita cari juga guys di sini nih spotnya kita coba pasang payung sampai kapan nih malah kipas kancing ya ke depan cacing guys cacing oh, cacing, cacing aja. nah kita siap kopi juga tuh guys nunggu, sambil nunggu payung sambil ngopi di pinggir kepal dulu, gas kentek, <laughs> nah, Oke, guys kita nyiapin pasalnya dulu, Caci. kurang banyak please. kalau kita ada pesanan dari luar kota nih guys ada yang mau dijemput sawah. Hai, guys lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, banyak dulu guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada nih, tembukan. Otong, nah. lo ini remek-remek apa? Rauk, remes -remes. Remes -remes, guys. Nah, cacingnya jadi kita remes rawatlah remes-remes. Hai, guys hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, tuh tuh ini oh, banyak kok sini kan Cepang guys, nah disitu ada tempat kayak jembatan kali gitu ini kita pakai HP ya guys, karena kamera kita rusak guys, aduh maksud tapi ya gas terus lah, yang penting kita terus membuat hiburan buat teman-teman nah ini jalan beri guna pak bang ucles udah, udah siap Leng. siap nah, siap dah udah gejek masukin ke bubuk kita tinggal masukin ke bubuk guys masukkan ke bubuk cacing ya guys nah sudah kita pasang kita sana aja terus situ ya pasang nanti kita sambil nunggu sambil ngopi guys nah tunggu aja nah, siapa masih itu jangan udah jangan sampai ketenggelam jauh nah gitu harus Ini nih biasanya banyak ikan wader loh bertepatan di sini guys. ikan ikan wader, tapi jarang ini mah. gak ngerti karena airnya atau gimana ya. Oh, udah dia mau berdatangan tuh. Dah. Nangkis, pegang, guys, pegang, guys. Shoot gua. Nah, kalau dia miring gitu lu gini-gini aja, pengen pegang gini aja nih. Yang main gini, jangan sampai kebalik. Oke, guys. Jadi udah dipasang sama Oke guys, kita dulu. Sambil ngopi, kita sambil ngopi di sini. Cabe liar nih guys, mau panen cabe liar nih cabai, banyak cabai nih hmm. deket sini ya, deket spotnya tuh depan-depan cabai yang mau merujak, yang mau masak nih, bisa ambil cabai banyak banget loh nah, hampir 2 jam kita nunggu bubu. nah sekarang kita mau langsung angkat ya oke, bulan-bulan kita lihat banyak ya guys eh, ini nyatain musuh siapin apa? peliternya mana? selesai siapin mulai dapat banyak ya guys sekarang kita udah mulai mau angkat muklis yang guys oh, yang mau angkat guys, layar dulu dia, banyak, guys. coba coba oh, banyak banyak nah, coba, Bismillahirrahmanirrahim, uh oh, banyak kan, banyak, coy. banyak coy. <laughs> <laughs> Banyak cuy. Sini kita panen, kita panen. Gila ya, para banyak pada. <tuk> cupang semua lagi ya? Iya. Cuka ada ikan wader apa gitu. nah ini guys panen udah banyak banget, guys. besok loh merah kita lihat Bang Muklis mengutin ikan cupang. Nah, ya, sejum nih, guys. titis, datang nitis. Nih, nih. Oh. Wah, banyak. Ya. Banyak ini. Ada yang gedenya enggak? Gak ada. Wes. Ada nih, ada. Oh, eh, itu warna coklat, aja. hitam ya, hitam hijau gitu ya? Iya. Coba tuh. tuh guys. Item hijau gitu. Wih, cakep lagi guys, warna hitam, hijau, merah Cakep kan? Oh, cakep tuh Masukin deh, Hot Moon lagi gitu ini Hmm, keruk Set dia Gila Set Anak guys guys udah habis. belum tuh masih ada, jo, Ada, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, No. banyak kan Tuh. banyak guys panen bangokis panen ikan cupang sawah hmm. tapi ya, banyak juga ini lebih dari 30 ekor guys Bila 30 ekor Mantap Oke okay, teman-teman Jadi hasil akhirnya nih Lebih dari dapat 30 ekor Kita dapat tuh Banyak banget Nah Pakai umpan-umpan cacing Pakai bumbu payung Oke okay, sampai di sini dulu video kita kali ini Terima kasih teman-teman menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bikin